Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. DIPA TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Nilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya. Baiklah para sahabat di dimangapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya Kita semua para fans pasti bahagia melihat postingan Ini para sahabat ya, ini momen ketika dilidak semalam nih tentunya nggak bisa mau para sahabat ya, momen spesial ini yang membuat kita bahagia nih Wow, ini romantis banget para sahabat ya Ini ketika mulai acara Lesti dan Vestibular menunjukkan Romantisannya kepada kita semua para fans yang mudah-mudahan hubungan mereka tentunya selalu diberikan kebahagiaan kelancaran sampai menuju halal dan untuk kabar berikutnya bersahabat ya kita lihat ada momen spesial nih ketika di acara pes sahur ya Kita lihat aja nih persahabat Kok Ruben tentunya menyampaikan ya bahwa Rizky Billar nih yang ternyata kecintaan sama dedek Lesti Sudah dijelaskan oleh Kak Ruben persahabat ya Kak Ruben aja tentunya baru kenal sudah jelas tahu persahabat ya bahwa Rizky Bilar nih kayaknya yang kecintaan sama diri Lesti yang bucin aku Baru ya aduh Bikin bahagia aja nih mendengar Tentunya ucapan dari perubahan Baru sahabat ya dijawab jelas Kata Rizky Bilar Tuh para ya Rizky Bilar menjawab dengan jelas dong katanya <tuh> Mudah-mudahan saja tentunya hubungan mereka baik-baik saja Dan tentunya kita doakan Secepatnya kita mendapatkan kabar baik Yaitu Lesti dan Rizky Bilar Melangsungkan acara pernikahan Postingan tersebut lagi repost kembali oleh akun Instagram Sentalputian Skorvilar Yang mana di sini menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan korban yang baru dekat sama kakak aja hmm. langsung tahu Kalau si kakak tuh bucin akut ke dedek Dan ingat dong prinsip dedek Kalau pasangannya bucin dia juga akan ikut bucin Yang ngikuti dari awal pasti tahu banget gimana dua bucin ini Tuh persahabatnya sudah dijelaskan lagi nih Lewat caption yang dituliskan ya Kalau tentunya yang ngikutin dari awal pastinya tau banget kebuncinan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali dibagi respon juga dari para fans, yakni dari akun Askana Sauki yang berkomentar, Bener Lesti ngapain kita bucur sendiri, capek deh katanya ya. Ada juga komentar dari akun Instagram, Rurita Desiana yang berkomentar Yang baper fix Gak pernah nonton videoku tuh dari zaman bahela Diramal-ramal udah mau jam 10 bulan Udah mau jalan 10 bulan masih aja netting Demen gemes banget deh Tuh persahabat ya Jangan percaya ramalan. lamalan Kita fokus saja dengan tujuan Tentunya Lestin dan Rizki Pilar Bisa tentunya segera halal dan untuk selanjutnya para sahabat ini ada yang spesial juga nih, wow tentunya banyak sekali para fans yang menyukai look dari Rizky Billar yang memakai baju kemeja hitam ini, para sahabat ya di matchnya luar biasa nih katanya para sahabat ya. Ada sebuah kalimat caption juga dikatakan dalam postingan ini si bos kalau pakai hitam-hitam di matchnya, katanya tuh luar biasa banget ya dari fans banyak sekali yang menyukai penampilan Rizky Billar seperti ini para sahabat ya. Tentunya banyak sekali yang bilang kalau Rizky Vilar terlihat sangat gagah. Terus sahabat ya, ini ada komentar dari aku. Inul also berarti mengatakan kelihatan gagah ya, Min. Katanya, wibawa banget tuh dari Yana Diesel ya. Wow, banyak sekali yang tentunya menyukai penampilan Rizky Bilar memakai baju kemeja hitam. Dan celana hitam sahabat ya, terlihat sangat keren dan gagah banget ya. Dan keunggahan berikutnya, persahabat ya kita lihat juga nih. Ini momen spesial juga persahabat ya. Rizky Bilar disitu mendapatkan hadiah spesial dari Lesti. Nih persahabat ya kita lihat tuh, ada sebuah tulisan dari Lesti buat Bilar. Rizky sok banget sih Dede Lesti ya. Tentunya perhatian dan kasih sayang memang luar biasa banget dari Dede Setianya sungguh luar biasa. Kita acungkan jempol. Mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan buat hubungan Leslar. Tentunya diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal. Kepostingan selanjutnya juga nih, persahabat, ya Ini ada momen spesial juga nih. Lagi-lagi, Rizky Bilar tentunya terjatuh nih dalam acara Facebook, oh, persahabat, ya Terlihat kayaknya sedang ngantuk banget nih. Gak sempat istirahat langsung dangdutan lagi syuting ngantuk. Terus geduk berat nih ada sebuah kalimat tuh, persahabat ya dijelaskan oleh korubin Makanya habis buka Jangan langsung dangdutan Jadi gini deh katanya Langsung ngantuk katanya Ada-ada aja nih persahabat ya, Membuat kita semakin ketawa Abis nih melihat kelakuan tingkah Dari idola kesayangan kita Ini persahabat ya, yang semakin hari Banyak sekali tentunya Peningkatan progres dari Bang Rizky Bila Mas sahabat ya kita salut Kita bangga nih sama Rizky Bila keunggahan berikutnya ini momen ketika rizki bilar lagi diramal oleh Roy Kiyoshi persahabat ya jangan sampai pada netting nih tentunya kita hanya fokus satu tujuan aja persahabat ya jangan sampai percaya yang kayak beginian sahabat ya mau diingatkan tentunya kita harus fokus sama tujuan lesti dan rizki bilar persahabat ya yang ingin tentunya membangun rumah tangga yang harmonis yang bahagia kita hanya mensupport kita hanya bisa mendukung tentunya untuk idola kesayangan kita untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga nih ada sebuah unggahan ya ini tuh spesial banget ada info bahagia tentunya kita lihat aja ini ada sebuah postingan Bahwasanya hari ini bakal tayang nih persahabat JWB Jodoh wasiat papi persahabat ya Mau tayang jam berapa sahur atau buka puasa Tuh persahabat ya Tentunya sudah dikasih pertanyaan nih Mau di up jam berapa untuk video JWB kali ini Seru banget nih persahabat Tentunya kita bakal dikasih kejutan bahagia Kejutan spesial dari idola kesayangan kita Banyak komentar nih persahabat ya yakni dari Syakila Putri 33 disitu mengatakan siang aja min, katanya ada juga komentar dari akun Nurhasanah 6973 disitu mengatakan sore waktu ngabuburit ajamin tuh berbeda pendapat tersebut cek ya kita lihat aja keunggahan dari akun Rijal Jauhari 3 persahabat yang disitu mengunggah lewat IG pribadinya disitu mengatakan Haha, terima kasih banyak ya ini video lagi proses render jika tidak ada halangan apapun konten terbaru akan tayang sore ini jam 4 sore waktu Indonesia Barat ditunggu ya tuh sudah jelas Pak Sahabat ya jam 4 sore bakal ada vitamin C nih dari idola kita tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan baik, kejutan bahagia dari idola kesayangan kita mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan hidukan vitamin seger nih dari Leslie dan Rizky sahabat ya. Tunggu saja info selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangunucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.